Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar baik Dan kabar terberes Ketar indola kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Dilar Tentunya Baiklah perasaan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini Kita tentunya ke kabar pertama Ada kabar yang sangat membanggakan sekali untuk kita semuanya di postingan l2w.id persahabatnya kembali tentunya menorehkan prestasi yang sangat luar biasa kembali menebar kebaikan membagikan bantuan sembako persahabatnya untuk orang-orang yang membutuhkan salah satunya untuk dua fun persahabatnya edisi berbagi dari l2w masya Allah fanbase Leslar memang luar biasa dan kita simak di kalimat caption yang dituliskan kami informasikan bantuan darimu masih terus kami salurkan kepada kaum dua valencia dan janda yang membutuhkan bantuan ini kami berikan kepada warga di Blora Jawa Tengah. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah dan menjadi manfaat bagi penerimanya. Terima kasih kepada para donatur L2W yang telah berdonasi. Semoga menjadi berkah. Amin. Masya Allah banget ya, makin bangga. Dan tentunya makin bahagia sekali menjadi bagian Leslar Lovers. Banyak sekali tanggapan komentar juga yang positif diberikan di postingan ini dari akun Baby L. Leslar Lovers mengatakan di kolom komentar, masya Allah, tabarakallah, semoga berkah, amin, ya robbal alamin. Dukungan, support, dan doa selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Dah berikutnya juga bersahabat ya Membanggakan kembali untuk warga Konoha L2W Ini berkolaborasi dengan kitabisa.com Untuk ikutan bagi-bagi THR Masya Allah banget ya Bangga sekali Selamat untuk yang terpilih nih Dapat bantuan bagi-bagi THR Kolaborasi kita bisa bersama L2W ini sih kebanggaan banget ya, kongres untuk Les Lovers, masya Allah banget ya, yang diundang untuk bagi-bagi THR di platformnya kita bisa berkolaborasi langsung dengan L2 World ID. Selamat untuk pemenang, semoga berkah dan selalu barokah, Amin. Berikutnya juga persahabat diperhatikan di sini ada momen yang sangat luar biasa, Bunda lase kejora Ini saat podcast menjelaskan persahabat ya, perhatian. Dari seorang Rizky Bilar, dari hal yang kecil, persahabat ya. Bunda Lesti menyampaikan bahwa Bapak Bilar ini tentunya selalu memperhatikan saat rambut Bunda Lesti itu keluar, persahabat ya. Saat memakai kerudung. Ini yang disampaikan langsung oleh Bunda Lesti. Rambut secuil aja, Bapak Bilar langsung komentar kepada Bunda Lesti. Masya Allah banget ya, inilah suami yang selalu... Memperhatikan istri tercintanya bangga sekali kepada seorang Rizky Bilar Momen ini pun direpost kembali oleh akun sendal putih Anskar Bilar disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Perbuatan kakak yang kecil ini justru sangat-sangat romantis Berusaha sebisa mungkin menjaga marwah istrinya Tuh persahabat ya Semoga bahagia terus Langgeng terus untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar untuk ke kabar berikutnya, para sahabat kita simak ke unggahan Ibu Siwi kemarin yang menginfokan acara Dangdut Academy 5 di Indosiar yang akan secara langsung disiarkan di Indosiar tanggal 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan di sini para sahabat yang banyak sekali tanggapan komentar yang menginginkan Papa Bilar tentunya menjadi host di acara tersebut. Dari akun s.wasri ini persahabat yang mengatakan... pingin kakak Bilar jadi host Bu Lesti Juri, katanya itu ya. Dan ada juga jawaban komentar dari Fitri Duri Ya, aku setuju banget Lesti Juri dan Bilar host. Amin, amin. Tolongnya Bu Siwi, katanya itu persahabat ya. Dan kita simak juga persahabat, ada komentar dari Kaila. Itu mengatakan... Iya, biar seru ya, tapi gak dipakai lagi Sedih deh, katanya itu bersahabat ya Dengan kalimat tidak dipakai lagi Ini membuat warga Konoha bersahabat ya Ini memberikan penjelasan Kita simak dari akun Cynthia Lestari situ mengatakan bukan gak dipakai lagi tapi Bilar lagi fokus jalanin bisnisnya di Lesnar Metaverse dan betul lagi ada bisnis lain juga tuh persahabat ya, dengan kalimat tidak dipakai lagi membuat warga Konoha ini memberikan penjelasan persahabat ya untuk Bapak Bilar yang tentunya tidak bisa hadir menjadi host di acara Dangdut Akademi 5 dan kita lihat juga persahabat dari akun Inara 12350 disitu mengatakan Bukan nggak dipakai lagi mbak, tapi bilarnya yang gak ambil job TV dulu karena fokus menjalankan bisnisnya dulu. Bilar sering diatawari acara di Indosiar, tapi belum diambil. Karena itu tadi mau fokus di bisnis dulu, katanya terus sahabat ya. Mudah-mudahan persahabat bapak bilar ini selalu diberikan tentunya kelancaran dalam usahanya. Kita tentunya dukung support apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita.